Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatul salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la illa billahi wa ba'du Qala Allahu Azza wa ya taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ila aljannah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih banyak memberikan nikmat kepada kita terutama nikmat iman nikmat Islam dan juga nikmat kita berada di atas sunnah Rasul dan juga nikmat kita bertalabul ilmi di malam hari ini. Selawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa, wa man sara ala nahjihila yaumiddin. Pembahasan di malam hari ini kita akan mengkisahkan satu nabi penerus daripada Kalimur Rahman Musa alaihi salatu wassalam dan kita tahu bahwa Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam adalah satu di antara nabi yang paling masyhur dari nabi-nabi Bani Israel siapakah penerus Nabi Musa setelah wafatnya Musa inilah yang kita akan kisahkan di malam hari ini ma'asyur al-muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam berhasil menyeberangkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tenggelamkan Fir'aun di laut merah dan mata-mata Bani Israel menyaksikannya Akhirnya Nabi Musa pun kemudian Mengarahkan seluruh Bani Israel Ke arah Palestina. Banyak peristiwa dalam perjalanan Nabi Musa Dengan Bani Israel menuju Palestina. Saya tidak hendak membicarakan Peristiwa-peristiwa ini karena terlampau panjang waktunya saya akan masuk pada inti permasalahan ketika kemudian Nabi Musa sudah mendekati perbatasan Palestina. Nabi Musa, adiknya, ke salat tidak bisa masuk karena di negeri itu dikuasai oleh orang-orang Jababir. Sehingga Musa, adiknya, ke salat, harus berjihad melawan mereka. Maka Musa AS kemudian meminta kepada Bani Israel untuk siap perang dan berjihad Tetapi Bani Israel lah kaum yang sangat mengejut Penakut, tidak berani berperang Kemudian mereka justru mengolok olok Musa AS Dan mengatakan ya Musa Kalau engkau ingin berangkat perang sana berangkat Idhab anta warabbuka faqatila Berangkat engkau wahai Musa ajak Tuhanmu perang berdua sana Innaha huna idin Kami biar duduk-duduk menyaksikan siapa yang menang siapa yang kalah Begitulah Mu'amalah Bani Israel terhadap Nabinya Tidak memiliki adab, su'ul adab Akhirnya karena mereka tidak mau berjihad Allah subhanahu wa ta'ala berikan adab kepada mereka Sehingga mereka kemudian Dilinglungkan tidak bisa keluar dari darah itu Yang disebut oleh para ulama sebagai Ardutih Dan itu juga dicantumkan dalam al quran Selama 40 tahun Mereka berada di negeri itu tidak bisa keluar Bayangkan Mereka tinggal di sebuah padang pasir kering kolontak Tidak ada tanaman Tidak ada tumbuhan Tidak ada air betul-betul Allah subhanahu wa ta'ala hinakan mereka karena mereka tidak mau berjihad dengan Nabi Musa Alaihi salatu wassalam walaupun kemudian akhirnya dengan kebaikan Nabi Musa Alaihi salatu wassalam mereka diberikan makanan manna wassalwa kemudian dikeluarkan air dari bebatuan sebanyak dua belas mata air itulah makanan mereka selama berada di negeri Tih sampai Allah subhanahu wa Taala taqdiq Nabi Musa meninggal dunia di negeri ini dan juga sebelumnya Harun A.S. juga meninggal dunia Dan belum mampu membebaskan Baitul Maqdis Baru setelah kemudian Harun meninggal dunia Nabi Allah Musa A.S. meninggal dunia Maka tampuk kepemimpinan jatuh ke tangan Yusa' ibn Nun Inilah yang kita akan kisahkan siapa Yusa' ibn Nun ini Ma'asyur muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal Yusa' ibn Nun ini orang dekatnya Nabi Musa kalau kita cerita tentang kisah Musa mencari ilmu menuju Nabi Khidir alaihissalam. Maka pembantu yang ikut bersama Musa adalah Yusai benud. Dialah yang membawakan perbekalannya. Sampai betul-betul Musa berjumpa dengan Khidir. Artinya Yusai ini betul-betul orang dekatnya Nabi Musa sehingga ketika Nabi Musa salatu wassalam meninggal dunia maka Yusa inilah yang kemudian menjadi Nabi dan yang memimpin Bani Israel ketika generasi para pengecut, para penakut di zaman Nabi Musa juga sudah hilang, sudah meninggal dunia kemudian datang generasi berikutnya maka generasi berikutnya inilah kemudian digembleng oleh Yusa ibn Nun selama 40 tahun untuk siap berjihad Barulah kemudian tumbuh keberanian mereka jihad Tumbuh keinginan mereka ingin menguasai Betul Maqdis Tetapi ketika itu Yusai ibn Nun mensyaratkan setiap pasukan yang ikut dengan dirinya Tidak boleh masuk pada tiga perkara Pertama seorang laki-laki yang hendak meminang atau melakukan pernikahan dengan seorang wanita maka dilarang ikut jihad karena nanti kalau seandainya dia ikut jihad maka pikirannya akan kemana-mana akan memikirkan wanita dan tidak memikirkan perang yang kedua seorang laki-laki yang membangun rumah dan belum sempurna bangunannya maka dilarang berjihad karena kalau seandainya dia berjihad dia akan berpikir tentang rumahnya kemudian yang ketiga seorang laki-laki yang memiliki ternak Memiliki kambing, sapi atau unta yang bunting yang hendak melahirkan Maka tidak boleh ikut perang Sebab kalau dia perang dia akan pikirkan tentang Kelahiran binatang ternaknya Jadi memang Yusa ibn Nun ini memilih orang-orang pilihan Yang hati mereka hanya tertambat kepada Allah Dan tidak ada dunia sama sekali Memang diajak jihad betul al muslimin yang dimuliakan Allah Azza wajal Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Inna sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur mereka seakan-akan seperti satu bangunan yang tersusun dengan kokoh itulah yang dikendaki Yusai ibn Nur. memang pasukan itu disiapkan betul-betul dengan sangat matang Sehingga 40 tahun Yusa' melatih mereka untuk berperang Sampai pada waktunya Maka mereka siap jihad Dan semua orang-orang pilihan Ma'asyurah muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Berangkatlah tentara Bani Israel Yang memang orang-orang pilihan dari kalangan muwahidin Orang-orang yang beriman Dipimpin langsung Allah Yusa' ibn Nun Menuju Menuju Baitul Maqdis untuk merebut Baitul Maqdis. Dan inilah sejarah pertama Bani Israel menyerang Baitul Maqdis dan hendak membebaskannya. Di tangan Yusai ibn Nun. Masalahnya ketika kemudian tentara Yusai ibn Nun ini sudah berada di gerbang Baitul Maqdis. Maka gerbang itu tidak bisa dihancurkan sehingga mereka terpaksa harus mengepung gerbang itu selama sinta tersyuhur 6 bulan bayangkan mengepung benteng tidak bisa dirobohkan karena serangan-serangan dari dalam itu luar biasa panah tombak luar biasa berhamburan sehingga mereka tidak bisa masuk dan tidak bisa memecahkan gerbang selama enam bulan mereka sabar bayangkan enam bulan itu bukan waktu yang singkat sebab mengepung sebuah benteng bisa saja kehabisan bekal kehabisan tenaga kehabisan waktu sehingga mereka akhirnya kalah tanpa ada pertumpahan darah tetapi memang Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kepada Yusa' ibn Nun pasukan-pasukan yang sabat yang sabar dan siap membebaskan Baitul Maqdis maka pasukan ini betul-betul sabar mengepung benteng itu sampai pada waktunya Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan benteng Baitul Maqdis itu roboh Roboh. Ma'syaral ma muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ka ayyin min nabiyin qatala ma'khribiyun katsir, fama wahanu lima fi sabilillah wa ma dha'ufu wa masstakan Dan berapa banyak para nabi yang berperang bersama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang betul-betul bertakwa kepada Allah mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh Allah menyukai orang-orang yang sabar jadi memang tentara Yusai ibn Nun adalah bukan tentara yang disiapkan sebelumnya oleh Nabi Musa mereka para pengecut tapi generasi ini adalah generasi para pemberani orang-orang pilihan Sehingga dengan kesabaran mereka Mereka berhasil menjebol benteng Baitul Maqdis Akhirnya terjadi perang yang luar biasa maha dahsyat kala itu Sampai-sampai Banyak orang yang meninggal dunia Sampai-sampai Tentara Yusa ibn Nun yang mati syahid Sebanyak Isna Ashara Alfan 2 Belas ribu pasukan Yusa'i Benun harus gugur mati syahid dalam perang ini, karena ini perang perdana. Perang pertama, Bani Israel hendak membebaskan Baitul Maqdis. Akhirnya, kemudian setelah perang lama sekali, tidak kunjung juga dikalahkan sampai pada waktunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul menampakkan pertolongannya. Yusa Ibn Nun dan pasukannya hampir-hampir mengalahkan mereka Masalahnya ketika Yusa Ibn Nun hampir-hampir mengalahkan mereka Itu ketika matahari hampir terbenam Masuk waktu maghrib di hari Jumat Sementara orang-orang Yahudi itu sangat mengagungkan hari Sabtu Mereka tidak boleh berperang di hari Sabtu sementara mereka sudah siap mengalahkan tinggal beberapa waktu saja orang-orang itu siap mengalahkan apa, mengalahkan musuh-musuhnya dan bisa merebut Betul Maqdis tiba-tiba kemudian matahari meninggi dan hampir tenggelam maka Yusa ibn Nun akhirnya memandang matahari dan ini salah satu mu'jizatnya Nabi Yusa satu-satunya Nabi yang bicara dengan matahari kata Yusa ibn Nun dia mengatakan ya ayyatu asyamsu innani ma'murun wa anti ma'murah wahaymatahari sesungguhnya aku hamba yang diperintahkan Allah dan engkau juga makhluk yang diperintahkan Allah kulluna nasiru ila kita semua berjalan karena Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma asbih Allahumma ihbisha li saatin ya Allah cegahlah matahari itu Jangan sampai tenggelam sebelum perang ini dimenangkan. Subhanallah. Allah kabulkan doanya Yusai ibn Nun. Dan ini salah satu mu'jizat terbesar Yusai ibn Nun. Bisa menghentikan matahari. Matahari itu tiba-tiba diam dan tidak terbenam. Dan perang terus berkecamuk. Sampai akhirnya kemudian Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan. Yusai ibn Nun dan pasukannya berhasil membebaskan Baitul Maqdis. Baru setelah kemenangan itu dicapai oleh Yusa Ibn Nun Barulah matahari terbenam dan masuk di hari Sabtu Ma'asyuran muslimin yang dimuliakan Allah ta'ala Setelah kemudian Allah taala menangkan Bani Israel berhasil masuk ke Baitul Maqdis Dan ingat Baitul Maqdis adalah tempat yang sangat mulia Siapa yang menempati tempat itu akan mendapatkan rezeki yang sangat banyak. Makanya, Bani Israel setelah kemudian berhasil mengalahkan Baitul Maqdis, membukakan Baitul Maqdis, dan mengalahkan para penghuni sebelumnya. Maka Yusa ibn Nun sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memerintahkan seluruh Bani Israel, pasukan Bani Israel, jangan masuk kecuali sujud sujud kepada Allah Azza wa jalla karena bentuk syukur kemudian yang kedua disuruh mengucapkan Allahumma gfirli ya Allah ampuni dosa-dosaku tapi subhanallah lagi-lagi Bani Israel umat yang sangat degil perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala wa idh kul qaryata faqulu minha, ragadan dan ingatlah ketika kami berfirman masuklah ke negeri ini maksudnya Betul Maqdis maka makanlah dengan nikmat dari berbagai macam makanan di dalamnya yang ada di sana sesuka dirimu tetapi masukilah dari pintu gerbangnya sambil membungkuk sujud, dan katakanlah: "Bebaskan kami, ya Rob dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan." Jadi, perintah Yusai ben Nun itu sebagai bentuk rasa syukur. Bani Israel berhasil membebaskan Baitul Maqdis, dan negeri Baitul Maqdis itu penuh dengan nikmat yang luar biasa. Setelah mereka berada di sebuah negeri linglung Tidak ada satupun makanan yang bisa dimakan Kecuali mana dan salwa Tiba-tiba kemudian berhasil membukakan Baitul Maqdis Kala itu negeri yang sangat kaya Makanan macam-macam Rizki Allah yang luar biasa Makanya Yusai ibn Nun mengatakan Masuklah dengan cara sujud Kemudian katakanlah Allahumma gfirli Ya Allah ampuni dosa-dosaku Tapi lihat bagaimana Jawaban orang-orang Bani Israel Akan perintah Yusai ibn <tose> Lalu orang-orang zalim itu Tiba-tiba mengganti perintah dengan perintah lain Yang tidak diperintahkan kepada mereka Maka kami turunkan malapetaka dari langit Kepada orang-orang zalim itu karena mereka selalu berbuat fasik Apa pelanggaran mereka Pertama Ketika Yusai ibn Nun menyuruh mereka untuk sujud Malah mereka kemudian berjalan membelakang Ini kan kurang ajar Disuruh sujud malah berjalan membelakang Yang kedua disuruh mengucapkan Hittah Hittah itu artinya Allahumma gfirli ya Allah ampuni dosa-dosaku Mereka ganti kata Hittah dengan Hintah Hintah ini makanan. Disuruh untuk meminta ampun malah minta makanan. Kurang ajar Bani israel nih. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa anzalna alal ladina zalamu rizqan minas sama'i bima kanu Maka datanglah malah petaka dari langit kepada orang-orang zalim itu. Apa malah petakanya? Ada yang mengatakan Allah kirim penyakit taun semacam wabah ribuan bani israel meninggalkan wabah ini persis seperti mungkin sekarang di zaman sekarang ada wabah corona. Allah subhanahu wa ta'ala betul-betul azab bani israel dengan diturunkan ta'un kepada mereka sehingga Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan dalam Al-Qur'an bagaimana ta'un kemudian menimpa mereka sehingga mereka ulufun hadaral maut ribuan manusia itu lari dari ta'un karena menghindari kematian dan itu Akibat ulah mereka karena kebiasaan Bani Israel Apabila bermuamalah dengan nabinya Cuma dua Pertama mengingkari ajaran nabinya Yang kedua Atau mungkin membunuh nabinya Perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala Walakad <t snapped to> atayna Musa al-kitabah Wa kafayna min ba'dihi birrusul, Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati Wa ayyadnahu biruhi al-qudus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 apakah setiap datang kepada kamu seorang rasul membawa sebuah ajar yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian kemudian kalian sombong lalu sebagian kalian mendustakan dan sebagian kalian membunuh para rasul dia telah katakan fariqankazzabtum wa fariqantaqtul sebagian mereka bani israel terkadang mendustakan rasul bahkan sebagian mereka membunuh para rasul Siapa yang membunuh Yahya bin Zakaria? Bani Israel. Siapa yang membunuh Zakaria? Bani Israel. Bahkan ada satu desa tujuh puluh nabi dibantai dalam satu hari. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala katakan Yaktulun al-anbiya'a bi-ghairil haq. Mereka suka membunuh para nabi tanpa hak dibenarkan. Dan hari ini ikhwatul fiddin yang dimuliakan Allah azza wa jala. Tepat pada tanggal 27 Ramadhan kalau tidak salah Terjadi penyerangan orang-orang Yahudi Israel kepada Palestina. Mereka membunuh orang-orang yang tidak berdosa Perang yang tidak ada aturan Membunuh anak-anak, membunuh wanita-wanita, membunuh orang tua Islam melarang Islam punya adab dalam berperang tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh membunuh orang-orang tua, kalau hendak membunuh bunuhlah tentaranya tetapi mereka sudah tidak punya aturan karena memang dari dulu Bani Israel orang-orang Yahud mereka suka membunuh para nabi yaktulun abriyah membunuh orang-orang baik, tanpa ada hak yang dibenarkan dan kita hanya bisa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga saudara-saudara kita di Palestina Allah menangkan Karena bagaimanapun Islam akan datang kejayaannya Akan datang masanya Islam jaya Dan akan menghanguskan orang-orang Yahudi Ma'asyur muslimin yang dimuliakan Allah ta'ala Maka kembali kepada kisah setelah kemudian Yusai ibn Nun Berhasil merebut Baitul Maqdis Kemudian Bani Israel menempati Baitul Maqdis Kemudian berjalannya waktu Akhirnya kemudian Yusa Ibn Nun pun meninggal dunia Kemudian digantikan para nabi setelahnya Dan para nabi setelahnya Sampai kepada zaman nabi Samuel Disilah kemudian Bani Israel bosan dipimpin para nabi Mereka ingin dipimpin oleh raja Kami tidak mau yang memimpin kami seorang nabi akhirnya mereka meminta kepada Nabi Samuel untuk dipilihkan kepada mereka seorang raja agar mereka kemudian bisa kembali jaya karena sebelum kemudian kedatangan Nabi Samuel ini karena mereka selalu menghinakan para nabi membunuh para nabi sehingga mereka kemudian dihancurkan oleh seorang raja zalim namanya Buktun Nasar sebagian mereka ditangkap, dibunuh, dijadikan tawanan akhirnya mereka menjadi hina karena kehinaan itulah, mereka meminta kepada Nabi Samuel untuk dipilihkan raja supaya mereka kembali jaya. Maka, Nabi Samuel pun kemudian memilihkan kepada mereka seorang raja pertama Bani Israel yang disebut dengan Raja Tolut. Inilah raja pertama dari Raja Bani Israel: bagaimana kisah Tolut, bagaimana melawan jalur, bagaimana munculnya Nabi Daud. Tentu ini kisah yang panjang tidak mungkin saya ceritakan dalam satu malam. Dan kita akan bersambung. Mudah-mudahan kajian di malam hari ini bermanfaat untuk kaum muslimin. Akhirnya saya hanya bisa menutup kajian dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakul bihamdika. Asyhadu an ilaha ila anta astaghfiru kawat bila'i. Allahu tera'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.